Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini lamsadi di Alkoholam Jaya. Teman-teman, uh, kali ini saya akan membuat lampu ya. Uh, lampu ini, ya, lampu ini akan saya buat mengikuti irama dari musik ya dari dari uh, laptop ini ya. Oke, okay. sebagian sudah saya bongkar, teman-teman. Ya, oke, okay. uh, hanya menggunakan kompon ini loh, komponen ini nih, oke, ini fokus-fokus nah, uh, mana? Fokus, sulit fokus ya di sini ya. Ini seperti video kemarin, tip31. Ya. Nah, ini hanya menggunakan ini ya, uh, rangkaiannya ada di sini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. nah seperti ini rangkaiannya ya. Oke. Okay. Kurang lebih seperti ini, yang ini. Oke. Okay. Ini basis, kolektor dan emitor. Nah. Ini di video, video sebelumnya, TP31 BCE, basis kolektor emitor. Oke? Okay. Oke okay ya. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Yang akan kita potong yang di sini, teman-teman. Nah, di sini yang ini yang plus, yang ini yang min. Kita akan potong dua-duanya. Oke, okay. akan potong setelah ini ya. Ini kamera harus ditaruh dulu ya, teman-teman. Ya, oke, okay, teman-teman. Ya, di sini yang akan saya potong, yang ini plus, yang ini min. Akan saya potong menggunakan gunting langsung. Oke. Okay. Wow Gelap ya Oke saya akan hidupkan Breednya aja Kalau gelap Oke Breednya sudah hidup Yang ini ya Kelihatan ya Oke, Kamera Kamera Mana kamera Oke kamera Oke saya potong lagi yang sebelah sini Oke Yang ini plus Yang ini plus ya Mimingnya ini Ya, kamu dulu ya. Ini ya, oke. Lepas dulu, oke. ini putus terlalu kencang ini sumber tegangannya ya pelan-pelan ya. akhirnya mengelupas juga tapi tinggal sedikit ini oke okay, teman-teman ya ini sudah saya kelupas semua sudah saya kelupas semua kita lihat uh, apakah ini main benar ah, ini. kabelnya sudah cukup kita cek minfasenya benar apa, apa tidak Yes, yes, yes, yes. YouTube-nya kok bergerak-gerak. Oke, taruh dulu di sini. Tes dulu. Ini main, Ini plus. Oke, benar. Sudah benar ya. Minus-nya sudah benar. Sumber ininya. Nah, ini teman-teman. Sumber ini plusnya ini plus dari Uh, speaker, saya ngambil langsung dari speakernya, ya, ini plus dari speaker ini, ya, yang dari laptop saya ambil langsung dari sini, oke, okay. ini plusnya ya, kelihatan ya, tanda plusnya kelihatan, oke, okay. merah, saya kasih kabel begini, oke, okay. berikutnya adalah saya ambil lagi. yang negatif ya yang negatif oke okay. yang negatif dari speaker saya sambungkan ke sini pelan-pelan saja kalau kalau mau disolder disolder karena ini tidak permanen saya buat seperti ini teman-teman. Ya. Ini bisa teman-teman gunakan di mobil ya. Di mobil seperti itu. Oke. Sudah? Ini dari speaker yang negatif, ini yang positif. Ya. Hanya begini doang ya. Oke, ingat ini basis, kolektor, emitor. Oke. Kita akan sambung sini. Yang ini dapat positif dari speaker. Oke, okay. dari speaker dapat positif. Yang ini, nah, ini dapat positif dari speaker. Oke, okay. kita lilitkan begini. Kemudian, negatif speaker kita gabung dengan negatif yang di sana. Oke, okay. dengan yang di lampu juga. Positif yang dari sana Masuk ke Yang C ini Oke okay. Ini yang ke positifnya Oke okay ya teman-teman ya Ini yang dari Saya ulangi yang dari Speaker Positif speaker masuk ke basisnya transistor ya seperti ini oke okay. oke okay. saya belikan lagi oke okay, masuk seperti ini ya kemudian yang ini yang negatif dari speaker ini nanti masuk ke Emitter masuk ke sini digabung dengan yang negatif yang sini, oke? Okay? Oke, okay, langsung saja. Okay, teman -teman, ya. Ini negatif ini kita jumper begini negatifnya, oke? Okay. Negatif power supply ya, kita jumper dengan negatifnya ini. Kemudian masuk ke ini, emitor ya, emitor ya. Kelihatannya teman-temannya masuk ke yang emitor. Oke, masuk ke yang emitor. Oke okay, sudah, sudah masuk ke emitor tinggal yang kolektor, kolektor yang dari ini, yang dari transistor masuk ke negatifnya ini. Oke, okay. kita coba dulu yang ini, karena ini ada strumnya. Ini ada, ada strumnya ya ini ya. Kita coba dulu, kemudian jangan lupa kasih label lagi yang ini oke okay. ini negatif dari led oke okay. negatif dari led oke okay. kita sambung ke kolektor teman teman ya kita sambung ke kolektor Swiss mulai, mulai ada, ada, ada strum ini ya. Oke, okay. oke, okay, teman-teman. Ya, oke, okay, sudah ya. Ini begini ya, kita masukkan, dicoba. Oke, okay, sudah mulai tampak agak sedikit ada cahayanya. Kita, youtubenya pakai yang ini aja, yang apa? N Ncs, -N musik ya? Jadi aman aja di YouTube ya, teman-teman? Ya, oke, okay. oke. Okay. Wah. Wah, kelihatan ya, teman-teman? Ya, Wesh, apa ini? Wah iklan ternyata teman-teman ya sabar ya. Oke kita kita. Oke. Ya. Saya nyaringkan. Ya. Ini saya. Ya. Oke teman-teman. Oke ini saya nyari Yang ini juga saya nyari Oke Kelihatan ya teman-teman ya lihat. Kita lihat semuanya ya Oke lihat Oh lihat Oh lihat Oke, kelihatan teman-teman ya. Hanya menggunakan transistor ini. Woi, musiknya habis. Eh, tunggu tunggu tunggu tunggu. Boys, hanya menggunakan transistor TIP 31 ya teman-teman ya. Uh, kalau ingin lebih kuat ya bisa menggunakan transistor yang lain sih seperti itu. Oke? Ah ini. Nih skemanya begini doang, teman-teman. Oke? Okay. Nih skemanya begini doang. Oke. Ayo. Nah, B C E satu dua tiga. Ini doang ya. Jadi teman-teman, ya. Nih di sini nih. Negatif positif, ya positif. Nah, ini aki. Cuma di sini saya pakai trafo ya. Nah, ini. Saya pakai trafo. Oke, teman-teman. Tegangannya sumbernya dari trafo. Oke, itu. Nah, ini trafo 1 ampere. Kalau di mobil, ini bisa juga di mobil ya. Ini pakai aki doang ya. Ini led LED bisa diparalel oleh ya, teman-teman. Oke okay, seperti itu. Ini saya ngasih saran aja ya. Ini bisa dikasih uh, resistor sini. Nah. Saran. Resistor satu sampai 10 k. Okay. wah well, teman-teman musiknya saya matikan dulu ini uh, bleednya saya nyalakan lagi oke okay, bleed sudah nyala uh. Ini rangkaiannya teman-teman ya Hanya begini doang ya Nah ini Ya hanya begini doang Ya begini saja saya, ya. Yang ini TP persatu atau TP tiga ini ya Berapa itu TP 41. Oh tiga TP tiga Yang dari Apa Ini positif Saya ulangi lagi ini positif dari power supply dari sini. Ini positif, ini positif. Langsung ke LED-nya yang positif, ya teman-teman. Ya, saya ulangi, oke. Okay. Kemudian yang negatif dari LED itu masuk ke sini, ke yang tengah, ya, ke yang tengah, yang kolektor tengah. Ini kolektor ini bce basis kolektor emitor yang tengah ini, ya. Kemudian yang warna hijau ini. Yang sebelah kiri di transistor ini Masuk ke yang Ini nah, Ke yang positif ya, Positif Oke okay, positif dari speaker Nah itu ya teman-teman ya Itu positif ya Kemudian yang negatif dari speaker Masuk ke yang emitor yang paling kanan Dari ini nomor 3 ya 6 Kaki nomor 3 dari transistor TIP31 Bersama di jumper ya digabung dengan negatifnya dari power supply dari kalau di mobil ini aki ya kalau di motor di mobil ini aki kalau di sini ini pakai negatifnya trafo seperti itu ini tegangannya 12 volt teman-teman ya Oke okay. mulai lagi